Halo semuanya bersama saya Joe di sini pada video kali ini kita akan unboxing spinnaker spinnaker apa ini ikuti terus video kali ini Oke tidak perlu berlama-lama langsung saja kita buka jam tangan spinnaker apa yang ada di depan saya saat ini dan bagaimana spesifikasinya ini dia jam tangannya oke Oh, di dalamnya masih ada box lagi Ini boxnya terbuat dari Bahan dasar kayu Terlihat sangat premium dan eksklusif Nah ini dia jam tangannya Oke di dalam boxnya Di sini selain mendapatkan jam tangannya Ini jam tangannya masih terbungkus Kita akan ulas sebentar lagi Di sini kita mendapatkan Extra strap yaitu rubber strap Lalu kita juga mendapatkan ini untuk mengganti strapnya. Lalu di dalam sini ada manual book dan garansinya tentunya. Oke, langsung saja kita akan fokus ke jam tangannya sekarang. Kita buka dulu. Oke, ini dia jam tangannya. Jadi ini merupakan jam tangan Spinnaker Picard. Ini adalah jam tangan Spinnaker Picard SP582. 02 Ini kita buka aja Biar lebih jelas ke dialnya Oke, mari kita ulas Jam tangannya Jadi, Spinnaker Picard ini Melewati waktu hampir Satu tahun percobaan dan Pengembangannya Hingga akhirnya, Spinnaker Picard Ini diperkenalkan pada Bulan Januari 2020 ini, yang Bertepatan dengan ulang tahun ke 60 dari ekspedisi Batiscape Trieste pada tanggal 23 Januari. Nah, bagian paling ikonik dari jam tangan ini adalah pada kacanya atau pada lensanya di sini. Yang terinspirasi dari jam tangan Deep Sea Special by Rolex yang menemani ekspedisi Trieste ke kedalaman ekstrim di Palung Mariana. Nah, sebagai jam tangan diver's tentunya Spinnaker Piccard ini dilengkapi dengan Swiss Super Luminova untuk menjamin keterbacaan dial saat kondisi minim cahaya. Kita akan cek bagaimana Swiss Super Luminova pada Spinacter Piccard ini. Nah, tidak sampai di situ, jam tangan ini juga memiliki water resistant hingga 1000 meter dan dipersenjatai dengan katup lepas helium. Jadi tentunya sangat safe untuk digunakan menyelam. Nah, untuk case-nya sendiri dibuat menggunakan bahan titanium sehingga akan membuatnya lebih ringan namun tetap kokoh tentunya. Meskipun jam tangan ini memang terlihat tebal, di sini memiliki ketebalan 25 mm namun karena case-nya menggunakan bahan titanium tentunya ini akan mengurangi bobot dari jam tangan ini, tentunya akan membuat jam tangan ini jauh lebih ringan. Kemudian di sini untuk kacanya kita bisa lihat di sini menggunakan kaca cembung seperti ini. Kacanya full menggunakan sapphire crystal glass yang sudah tentunya anti gores, jadi kalian tidak perlu khawatir jam tangan ini akan kegores karena untuk kacanya di sini menggunakan sapphire crystal glass yang tentunya sudah tahan baret. Kemudian untuk spesifikasi lainnya seperti diameternya di sini. Diameternya 47 mm yang tentunya ini masuk ke kategori large. Di jam tangan ini memang selain besar diameternya, juga memiliki ketebalan yang sangat tebal untuk kalian memiliki pergelangan lengan yang cukup besar sangat cocok menggunakan jam tangan ini. Kemudian untuk movement-nya, jam tangan ini menggunakan Swiss automatic movement. Jadi, untuk movement-nya di sini sudah Swiss made yang tentunya durability-nya dan akurasinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain itu, jam tangan ini merupakan jam tangan limited edition dari Spinnaker yang dimana jam tangan Spinnaker Picard ini hanya tersedia 300 unit saja di dunia dan yang ada di tangan saya saat ini merupakan produksi nomor 283 dari 300 yang ada di dunia saat ini nah untuk sekelas jam tangan limited edition yang hanya tersedia 300 piece di dunia dengan spesifikasi yang mewah dan tangguh dan dalam paket pembeliannya juga kita mendapatkan extra rubber strap jam tangan ini dibanderol di kisaran harga di bawah 10 jutaan saja jadi untuk memiliki jam tangan limited edition dengan spesifikasi mewah yang dimana harga dari jam tangan ini masih masuk akal yaitu di bawah 10 juta saja Oke, mungkin sekian unboxing dan review singkat saya mengenai brand Spinaker kali ini dari Spinnaker Picard yang limited edition. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini, bisa langsung cek link di kolom deskripsi di bawah atau bisa klik link di pojok sebelah sini.